l Briel mau kemana ini kuburan, itu, uh, kuburan. kuburan siapa kuburan Oh ya oke okay. Mau oh, ziarah ke tempat Bapak dan Ibu mertua bersama Oyudi, Billy Valentinus, C. Iphone, Abang Kelvin, Berkele. bersih siapa yang bersihin oh Kalau cekong itu adiknya lukung. Berarti sebutnya cekong sama emak. Hmm. Ya, ini tempat siapa ini, Briel? Yang mana? Ini. Teman siapa ini tempat siapa? Ini tempat, tempat siapa mah? Tempat siapa mah? Oh, dan... oh. Tempat, siapa, ya? tempat dan Kok tempatnya di sini? Tapi kok di tanah tempatnya itu kan bukan Terus apa ini? Ini, ini, bukan, ini, kan, ini kayak rumah tapi kuburan. Oh kuburan. Nah, kuburan itu tempat apa? dapat oh, itu kan ada, pasirnya, ada oh. Nah, itu Ngkong sama emaknya di mana? Di Di mana? Nah, ngkong sama emak Itu di bawah sini, di dalam Di dalam kalau udah meninggal. Di dalam Oh di dalam Kalau udah meninggal, di dalam Kalau udah meninggal, di dalam Oh iya Coba kalau misalnya Ngkong sama emak Masih hidup, doanya gimana? Kalau misalnya doa sama Max, gimana? Tuhan Yesus, yang serius yuk, masuk ketawa, gimana? Coba, gimana doanya? Yang keras suaranya nggak kedengaran Tuhan Yesus. Dalam sini. dalam sini sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi. di Yerusalem baru di bukan harus di Yerusalem baru Yerusalem Ye. baru. baru amin Okay. Nga